Dulur sampai dulu ojo suatu koloran betala iya iya ojo suatu koloran susah ayo ayo ayo ayo ayo dari situ ya satu lagi wes wes wes satu lagi berhasil dulur. mes eso es eso es Tar, iye, ya jadi ini nanti untuk yang pemenang ini sudah tidak boleh laku iye. nanti sudah dua nih jadi pemenangnya Yosi ini berulur -berul lagi nah, sip. Iye, mas please, satu lagi ya es satu lagi iye. satu lagi, satu lagi. Iye, seta, iye. Iye, selesai Wih, terakhir! Oke, oke, oke, terakhir bos. Ah, oke! Oke, oke! mas, sudah, Sudah, sudah habis. oke! Ah, oke! sampai oke! Oke, oke! berikutnya. oke! berikutnya. Etu, ah, ah, Hai dun, Etu, ah, ah, Hai dun... Club Club, ya. Itu. bagus. <tos>